Ke kabar pertama persahabatnya kita awali dengan kabar yang sangat luar biasa bahagianya. Semalam kakak Bilar ini video call dengan kobas persahabat ya Dan ada sebuah kalimat yang diposting oleh kobas di kes pribadinya Congratulations kakak Rizky Bilar Didi alasi kejuara atas kelahiran jagoannya Salam dari koko Boboho ya Wow, masya Allah banget di sini juga kita mendapatkan info bahwa jenis kelamin anak dari Lesti dan Rizky Pilar ini adalah cowok bersahabat. Ya, di sini ditegaskan oleh Kobas atas kelahiran jagoannya. Sudah dipastikan bersahabat, ya. BBL adalah lelaki. Wow, bahagia banget, ya. Alhamdulillah, anak pertama dari Lesti dan Rizky Pilar ini adalah cowok. Mudah-mudahan kehadiran BBL menambah. Kebahagiaan untuk idola kesayangan kita. Postingan ini diunggah kembali oleh akun Sendal Putih. Anuskor bilang banyak komentar yang diberikan tentu komentar yang sangat luar biasa positif. ya Di sini kita lihat ada komentar dari akun DNA Akurniati mengatakan semoga kehadiran BBL membawa keberkahan, kebahagiaan untuk seluruh keluarga Papa dan bundanya. Amin Sehat-sehat ya kalian semua Wah, wow, Masya banget ya Ada juga komentar lain diberikan dari akun <tik> NNScore Makeups Mengatakan Pengen cepet lihat BBL Kangennya udah nyampe ubun-ubun Doa terbaik buat Leslar dan BBL Semoga kalian sehat dan bahagia selalu Amin Masya banget ya Respon yang sangat luar biasa Diberikan dari fans sejati. Mudah-mudahan tetap kompak Tetap solid mendukung yang terbaik Dede dan kakak Rizky bilang. Selanjutnya persahabat kita lihat juga masih di akun Instagram yang sama menginfokan mengabarkan ini kau berbahagia juga Alhamdulillah BBL ini trending di Twitter baru lahir aja sudah trending persahabat ya Masya Allah mudah-mudahan selalu menjadi anak yang hebat anak yang kuat untuk BBL L persahabat dan ya, menjadi kebanggaan orang tua dan seluruh banyak orang Amin kita lihat juga persahabat ya di sini. Banyak komentar, banyak respon yang diberikan Salah satunya dari Akun Soria Balkis 4 Baby L alias Leslar Junior Keren Top Marco Top mengalahkan Leslar Senior Katanya tuh memang luar biasa banget ya Idola kesayangan selalu membuat kita Bangga dan bahagia dan untuk selanjutnya, para sahabat, kabar bahagia juga kita dapatkan langsung dari Indosiar. Perhatikan unggahan kemarin uh, yang mengunggah sebuah postingan foto tidak Elasti dan kakak Bill dan ada sebuah ucapan selamat dari Indosiar: "Selamat atas kelahiran anak pertama tuh, masya Allah banget ya, Alhamdulillah, dukungan selalu banyak dari tentunya televisi." Dan di sini, info bahagianya adalah perhatikan para sahabat ya, di kalimat kayak yang dituliskan. Turut bahagia, selamat atas lahiran BBL ya Yuk tebak siapa yang nama BBL nanti Tulis di kolom komentar ya Indosiar Mania Nantikan penampilan perdana BBL hanya di Indosiar Jangan sampai ketinggalan Tuh info bahagia kita dapatkan Persahabat ya penampilan perdana BBL itu akan hadir di Indosiar Jangan sampai ketinggalan info selanjutnya Soal penampilan perdana dari baby L di Indonesia, Rasabat. Ya masalahnya. ini kejutan banget untuk kita semua. Mudah-mudahan semuanya lancar, semuanya dipermudah. Amin. Ya robbal alamin. kabar berikutnya juga perhatikan persahabat diunggah Rizki Pilar kemarin. Persahabat ya yang tentu resmi perdana juga mengumumkan kelahiran dari Allah si yang sudah melahirkan baby L. Alhamdulillah, dua-duanya sehat walafiat Tanpa satu kurang apapun Kita harus takut bersyukur Alhamdulillah, bersahabat ya Berkat doa baik kita semua Mudah-mudahan tetap selalu banyak doa-doa support dan dukungan Kepada Lesti dan Rizky Pilar Untuk postingan kegambilan ini, bersahabat ya Yang like-nya saja sudah mencapai satu juta Wow, satu juta like bersahabat ya di postingan ini dan banyak orang-orang hebat, orang-orang baik yang mendukung dan mengucapkan selamat bersahabat. Ya, di sini ada Teh Ocha juga yang ingin berkomentar. Ya Allah, Alhamdulillah, Kakak Dede selamat. Aku sah jadi uak. Wow, <lacht> itu kata Teh Ocha persahabat Ya, luar biasa banget. Alhamdulillah, Teh Ocha sudah sah menjadi uaknya BBL, dan ada juga komentar lain dari Mama Isdahliya Selamat, Kak Rizky Bilar, dan Dedek Lesti Kejora, Mama yang nengoknya. Kalau kalian sudah di rumah aja, ya sehat-sehat, debay, dan budanya ya, wow! <laughs> Masya Allah banget, dukungan support yang terbaik juga diberikan oleh Mama Iis Mudah-mudahan doa baik semuanya dikabulkan Dan tentu kita sebagai fans sejati, tak henti-hentinya persahabat ya Mendukung, mendoakan yang terbaik juga untuk idola kesayangan kita Di sini juga persahabat diperhatikan ya, perhatikan, kakak bilang 14 jam yang lalu menuliskan sebuah kalimat di kolom komentar Semoga setelah jadi bapak-bapak tidak menjadikan saya sering mengeluarkan jokes bapak-bapak hihihi katanya tuh <laughs> masya allah banget mudah-mudahan persahabatnya keluarga kakak bilar selalu diberikan perlindungan dari orang-orang yang tidak baik karena di luar sana persahabat ya tentu banyak sekali yang tidak suka yang tentunya tidak Menyukai idola kesenangan kita, banyak di kolom komentar juga di postingan Kakak Bilar ini, tentu komentar yang negatif dan kalimat-kalimat yang tidak mengenakan seorang Rizky Bilar. Sampai Kakak Bilar pun mengunggah sebuah postingan di higienis pribadinya. Perhatikan di kalimat yang diposting oleh Kakak Bilar, istri saya dari awal pengen melahirkan secara normal karena dia ingin sekali merasakan bagaimana. Perjuangan seorang ibu saat melahirkan Meskipun perjuangan ibu ketika operasi sesar pun Juga tidak bisa dianggap remeh Kami seharusnya ada acara program spesial di TV Baby shower di bulan satu awal Yang terpaksa harus dibatalkan Demi proses persalinan kelahiran bayi kami Yang harus segera dilakukan dan tidak bisa ditunda-tunda Ini perhatikan persahabat ya karena Rizky Bilar ini tadinya ada acara program persahabat di TV spesial banget nih baby shower di bulan satu awal Tapi harus dibatalkan karena Demi proses persalinan kelahiran bayi Dedek Lesti dan kakak Bilar Yang harus segera dilakukan dan tidak bisa ditunda-tunda lagi persahabat ya Dan kita lihat juga ada lanjutan kalimat Udah ya saya rasa penjelasan ini sudah cukup tidak usah mengotori hati kalian dengan jari kalian dengan bahasa-bahasa dan kalimat yang tidak enak Kalau tidak suka abaikan saja Toh kami juga tidak pernah merugikan kalian Duker sahabat ya sampai menuliskan kalimat ini kakak bilang karena di kolom komentar banyak sekali komentar negatif, banyak kalimat-kalimat yang tidak mengenakan seorang kakak reski Bilar ini, persahabat ya. Mudah-mudahan semuanya diberikan perlindungan, terutama lesti, Bira, Bilar, dan dede baby Elk nya persahabat ya. Dan selanjutnya juga perhatikan di sini ada sebuah kabar spesial yang penting membanggakan banget dari fanbase leslar. Salah satunya dari L2W.id Bersahabat, dia ya perhatikan yang diunggah di postingan ini Goal 10 pencapaian dalam satu tahun Leslar, Lover's World Perhatikan, L2W mendapatkan rekor muri sebagai fanbase couple Yang mengumpulkan donasi paling banyak Yang bertepatan pada satu tahun anniversary L2W L2W membangun jembatan yang dibantu oleh NGO dan bahagia Bantu Bersama yang diberi nama Jembatan L2W dalam aksi peduli bencana banjir di Sukabumi. Berikutnya, L2W menggalang beberapa donasi di kitabisa.com dalam membantu sesama dengan menggandeng beberapa lembaga zakat di Indonesia. Seperti Dompet Duafa, yatim Mandiri, Ayo Peduli Bantu. Wow, Berikutnya, L2W diundang dalam forum ACT bersama lembaga-lembaga besar lainnya yang sama-sama aktif mendukung Palestina. Berikutnya, L2W menjadi satu-satunya fanbase yang tergabung dengan komunitas-komunitas internasional dalam aksi bela Palestina. Ini sih suatu kebanggaan dan suatu kebahagiaan persahabat ya Alhamdulillah Tentunya bersyukur kita menjadi bagian dari Lesnar lovers karena selalu membanggakan Perhatikan juga di slide kedua persahabat ya L2W mendirikan star voting tim yang bertujuan mendukung Lesnar dalam hal-hal voting Dan juga mengup karya-karya Lesnar di platform musik Wow, Allah banget ya ini Tentunya yang ke-6 Yang ketujuh l L2W ber berkolaborasi dengan PS Tour Dalam kegiatan berdonasi dan bekerja sama Dengan komunitas Woodwork Jakarta Dan yang ke-8, L2W merayakan anniversarynya Yang ke-1 tahun sepanjang bulan Agustus Dengan meng mengganteng beberapa sponsor seperti PS Tour Kobas Entertainment, Konidin TikToks, PS Glowman, Raja Sim, Kecap Johor, dan masih banyak lagi. Dan yang kesembilan, L2 w menekan bersama dengan tiga fans lainnya dalam acara The Secret of Leslar. Yang ke sepuluh, persahabatnya L2W bekerja sama dengan Jukes dalam perayaan fandom party kemenangan Lesti di Jima 2021 dan untuk perayaan top 3 fandom room mendatang Wow, 10 pencapaian dari Les Lalo Fort yang sangat membanggakan Mudah-mudahan persahabat, tentunya fanbase selalu kompak dan selalu solid mendukung yang terbaik untuk idola kesayangan kita di postingan ini juga ada sebuah kalimat handsome yang dituliskan Selamat pagi 10 pencapaian L2W selama tahun 2021 menjadi pengingat kita semua Bahwa fanbase Leslar yang katanya barbar ternyata punya banyak prestasi L2W membuktikan kalau tidak hanyalah tulus support Leslar tetapi juga tulus membawa nama baik Leslar 2021 hampir usai, L2W akan hadir dengan program-program yang lebih berwarna tahun depan Terima kasih buat semua yang support L2W dari awal sampai hari ini Yakinlah L2W selalu ada untuk Leslar dan Baby L Wow Masya Allah banget ya kebanggaan untuk kita semua Alhamdulillah mudah-mudahan selalu menjadi contoh-contoh yang baik untuk fanbase lain dan selanjutnya persahabat kita lihat juga di sini semalam persahabat ada ugan special momen banget nih Korudi Salim ini tentunya berkunjung menjenguk oleh asik Jora sekalian meeting bareng kakak Rizki Bilar di rumah sakit, Masya Allah banget ya saking gak mau ninggalin anak istrinya di rumah sakit kakak Rizki Bilar sampai partner kerjanya yang nyamperin sekelas Mas Rudi Salim loh, langsung nyamperin ke rumah sakit. semangatnya nyari duit yang banyak, mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran, kemudahan, dan tentunya kesuksesan. Amin, Ya robbal Alamin. Dan ke kabar selanjutnya juga, di sini kita lihat persahabatnya, aduh, Masya Allah banget ya, idola kesayangan. Ini kabar terbaru di pagi hari ini, Masya Allah kakak Bilar, Papa Bilar ini lagi gendong BBL semakin bangga dan semakin bahagianya mudah-mudahan kebahagiaan selalu diberikan kepada rumah tangga Lesti dan Rizky Bilar dan untuk selanjutnya juga perhatikan bersahabat ya selain tentunya kabar terbaru yang kita dapatkan Papa Bilar gendong BBL kita juga mendapatkan kabar bahagia karena untuk fans dari last ini, persahabat ya, masuk kepada jajaran fandom terkece di room selama 2021. BTS Blackpink saingannya, masya Allah luar biasa fandom terkece tuh persahabat ya. Makin bahagia aja nih mengendalakan Leslar, mudah-mudahan selalu bahagia terus, selalu diberikan kesehatan, kita semua juga mendapat kebahagiaan, amin. Kita masih menunggu kabar baik, kejutan bahagia selanjutnya, jangan kemana-mana, tetap stay itu dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya. Ini dulu informasi di pagi hari ini, bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar, bengen ucapkan terima kasih.